Halo, Raya. Ketemu mana yang di Guruku? Gamer, pelajar, nge-game, pelajar. Hari ini gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja di rumah. Dan kayaknya sudah musim liburan ya, Re, Karena uh, buita shoot ini tuh area-area Desember. <tosok> Semoga kalian bisa menikmati liburan dengan baik dan menyenangkan. Nanti kembali ke sekolah Iso Fresh kepala gitu ya. Oke, okay, hari ini di titipan para guru ada beberapa hal yang akan buita sampaikan. Yuk, cek eh. Oke. Okay. Apa ya? Eh uh. Ini dia titipan para guru. Uh, baiklah, jadi kemarin uh, ada selebrasi Hari Guru di SMPN 2 Gempol. Ininya Buita nggak dapat. Kemudian uh, Buita mendapat kejutan dari kakak-kakak kalian di Bernada Koyar, yaitu Mbak Cece, Mbak Napes, terus Mbak Brinca sama. Tiba-tiba mm -mm. ke rumah, terus membawakan buita sesuatu. C, Se, tak tunjukin habis ini ya, bentar-bentar. Oke, okay. are you ready? Satu, dua, tiga. Tiba-tiba <laughs> bawa ke rumah ya. Tiba-tiba ya, tiba-tiba membawa ke rumah ini. Jajan yang sangat indah ini dibentuk love pisang. Ada notes-nots ya, apakah? Yo, jajan ini tuh kokire. Okay, lah, kelihatan kan di belakang Poki, okay. uh -huh. Nah, depan-depannya itu dikasih note yang penuh dengan cinta. Mau tak bacain satu-satu, ta? Mau tak bacain satu-satu? Oke, okay, kita mulai ya, kita mulai ya. <coughs> <laughs> Bu Ita banget kok seneng banget. Lah, aku dikasih dengan penuh cinta. Siapa yang tidak suka? Siapa yang tidak? Aku terharu nono ya karena aku menangis ketika mereka memberikan ini. ya Allah, terima kasih. Bukti tanda cinta kalian akan abadi di YouTube kayak, kayak ya. <tuh> Oke, okay, mulai dari atas ya yang ini. Kelihatan enggak Oke. Okay. maaf soran Happy Teachers Day yang ini. Terus habis itu yang ini. Selamat ya, Bu. Sudah bisa berangkat ke e -E untuk menjalankan ibadah e -E -E. Semoga kita, anak bernada bayar bisa nyusul ya. Amin, amin, amin. Yaudhidohan, no pisah. Jadi mereka mau nge ini, tapi ternyata saya pergi. Jadi baru sempat ngasihkan ini setelah dua minggu berlalu. Terus yang bawah, yang sini, menok teh di bere. Selamat hari guru Bu Akwita. Maaf ya telat. Huhuhu, soalnya nunggu Bu Ita pulang. iyo iyo, baru pulang soalnya. Terus sing ini sing tengah. Terima kasih sudah membimbing kami hingga saat ini. Terima kasih juga ilmu yang telah engkau berikan kepada kami. Love for you. Hmm, gambar sarang iki. Terus lanjut ke area sini. Terima kasih sudah membimbing anak BC atau Bernada Choir dengan sepenuh hati. Kami juga minta maaf kalau punya salah. Terus ada tanda notasi whoever. Terus, sini ya, ke bawah sini. Oh, belum. Ini reveal terakhir. Reveal terakhir ternyata. Yang sini berarti. Uh, thank you for making us fall in love with subject that I thought that I hate. I thought I hate, and I know I never had enough. I owe you everything. Thank you, my teacher, sarang beo. Sarang, heo. sarang beo. Like, misalnya tidak tahu artinya, tak terjemahin. Terima kasih telah membuat kami jatuh cinta kepada sesuatu yang kami rasa kami benci pada awalnya. Musik. Ha -ha, musik. Dan sekarang aku nggak pernah cukup sama belajar musik sehari, Bu. Aku berhutang banyak pada engkau. Terima kasih guruku gitu kira-kira artinya. Oke, okay? uh, terus yang di sini, I hope you always happy, love you. Aku harap kamu salah eh, aku harap kau <laughs> kamu nang guru ya I hope you always happy. Uh, aku harap anda selalu bahagia. Amin amin. I love you. Wah oh, so sekali Terus ini ini ya review terakhir dari Napes, Trince, Eet, Cc. Untuk dan CC untuk Bu Apuita tercinta. Emua, ya. E, catatan tambahan: sukses selalu untuk Bu Ita dan Bernada. Choir amin, amin. Sukses terus untuk anak-anakku semuanya yang memberi dan yang tidak memberi. Sudah sama saja saya sayang kalian semuanya, dan saya harap perasaan ini abadi selalu di hati kalian. Sarangi oke. Okay. Uh, face eh, Instagram kalian tak tag yo nanti rek nanti di area sini sini sini sini ucapan terima kasih dari tim guruku gamer untuk para siswaku yang sepenuh hati mencintai oke okay? lanjut oke okay, untuk yang kedua ada bukan titipan biasa jani jadi Uh, baru beli gimbal baru nih di sebuah toko yang namanya Bipro five entah itu apakah merek atau nama toko ya tapi ini ada tulisannya Bipro five Indonesia community jadi ada komunitasnya di Indonesia komen ada bahwa kalau ada yang tahu tentang komunitas Bipro five kom apa Indonesia komentar ya. aku udah beli pet ya hari ini yo ya. Jadi kayak komunitas yang membahas kamera mungkin. Untuk orang-orang yang mungkin dari komunitas ini dan melihat video ini komen di bawah, he -he. Kalian itu bahas apa sih sebenarnya? Apakah fotografi saja atau apa saja sih? Let me know, let me know karena gimbal kalian itu bagus banget. Kemarin baru dapet Bika Pro. Ha -ha, dan itu fiturnya bagus banget sempat beda fitur sedikit cuman belum detail-detail amat jadi please bantu aku untuk gimana sih caranya mengoperasikan gimbal ini dengan lebih haucat ping-ping-ping biar syutingnya bisa lebih menarik lagi komen ada di bawah ya teman-teman Bipro 5 Indonesia Community tolong komen di bawah ya kalau nggak sengaja lihat video ini dan mendengar nama Bipro 5 tersebut silahkan komen di bawah Oke, okay, baiklah itu tadi adalah pesan-pesan di segmen titipan para guru Sekarang kita ke gameplaynya Hari ini kita akan memainkan lanjut, he, lanjut survive di Little Nightmares yang pertama, episode 7 Apa kalian sudah siap menemani Six kembali kelaparan di dalam The Mouth? Yuk kita hadapi masalah kita ya Pak Koki 2 itu Let's begin! subscribe. Oh iya, kalau ada yang tanya, Buita hari ini hijabnya model apa itu? Model Kasai Yuno, Mbak Eci, Aku pasrahkan kepala gue ini di Mbak Eci Jadi apapun iya Mas aku neriman Hari ini konsepnya apa Mbak Eci? Kasai Yuno, ngono lah. <laughs> Kalian tahu nggak Kasai Yuno? Iyo, sebuah karakter anime yang ada di serial anime Ya tentu kan, ada karakter anime gitu. uh, Itu Mirai Nikki ya. Oke, okay. ready everybody? Press circle to start uh, ah. Masalah apa lagi yang akan menimpa kita hari ini Bring it on <laughs> Bring it on Oke, okay, oke, okay. sudah-sudah Let's <clears throat> Seperti biasa saya butuh penyesuaian lagi di kontrolernya karena mesuwe gak shooting. <clears throat> oke, okay. six, six, oke, okay. here you go. Ooh. Oke. Okay. Nah, aku kemarin penasaran apakah ini tuh bisa di bisa dibuka. Hai -ya. Hai -ya. Kak Isoy. Eh, isoy, -isoy Sek, kita coba ya. Apakah hayalku saja? Hayalku saja. Baik. Lanjut. Gak bisa ya. Terlalu tinggi. Kakiku terlalu pendek. loh ulangi dari sini lagi Oh my God, baiklah Ya padahal kemarin itu sapi banget loh. Oke, okay. kita langsung saja ya karena kita sudah mengikutinya kemarin. Jadi teman-teman pasti sudah hafal para siswa para Para siswaku semuanya sudah tahu caranya. Tak ulangi sebentar dan kita lihat aja ya. Siapa tahu ada yang lupa ceritanya. Kemarin. Jadi, uh, di area ini, kita sebut area ini aja ya. Area ini kita itu disuruh cari daging. <tuh> <tuh> Dan kemarin kita sempat menemukan uh, secret, mobil uh, well, secret drum atau tempat rahasia yang mana akan sudah nyalakan bukti bahwa kita sudah sini, Kalau kalian belum sempat, lihat pasti kedengaran dan kalian akan lebih apa yo? Ya, experience saya nambah meneguh. Wah, pakai otak, pakai ot, pakai oh headset ya. Aduh sampai mendidih. Oke, okay. nah kemudian setelah terdengar pukul, saya proses lah, killing dulu. Nah, kalau sudah jadi tiga seperti itu, oke okay, lari dulu. Lari dulu, pip pip, oke oke. 6 six, y'all six, ah. Doki Doki Watasia ya. Nah, kemarin kita di sini nih Oke, okay, lanjut Pelan-pelan ya, kita seniki-seniki manja Waduh, waduh, kaget aku, Astaghfirullahaladzim Hmm, hmm, hmm, hmm, wah ini kemarin aku nggak tahu caranya gimana kita selidiki tempat ini dulu ya kayak how to do it right way Bagaimana cara melakukan mesti lo. kayak di sebelah ada ruangan, kita coba cek dulu. how to distract him Dulu. tunggu diap, ya momentum saya udah di ujung ujung ujung nyali nih pak, -ah. ayo pak buruan, aduh tidak higienis ya Oh iya kemarin aku janji untuk menggambarkan wajahnya ya Hanya bisa satu kali seperti itu, terus nanti sembunyi di sini. Bebek, bebek, bebek, bebek, -be -be. secara teori gampang ya? <tuh> Oke. Okay. Dari situ, nekan tombol. Oke, okay, dari nekan tombol ke bolongan kecil yang kita lewat tadi, baru ngambil kunci, tidak bisa sembunyi di balik Panci, Nah kirain, kirain. Oke, okay, kita coba lagi. <tuh> ah, ah, ah, ah padahal itu musiknya itu loh Aduh jantung saya kedengar susah ini guys ya Allah susah ini iya iya i can imagine how how it looks aduh mana dia habis masih bisa gak ya harus kemana nih ke lift ya kayaknya ya aduh pak lari nih ya oh, kalau saya disuruh lari-lari gini bengik pak Hai, pak, dan 15 menit in the hell, gak ada pak, hai, udah bagus banget hai, hai, hai, Aduh, kelontang sedikit berapa ini orang Fail! Fail! Fail! Fail! Gak notot tadi Aduh Susah lagi kita Tidak bisa sebelah itu ketutup guys ya op pergi a few minutes later kecepatan jari kemari saling kau nak lo cara kita yang tadi itu ada kosong, aduh momentum kurang sedikit, aku udah sheky banget, wah ya afpeki, oke deh, seems I enjoying this, meskipun hatiku ya cuman aku mulai enjoy, mulai enjoy dengan ketakutannya. kira itu tadi, harus buka itu dan gak sempet lah dihitung itu Ternyata ada celah kecil di bawah dan aku gak kelihatan Oh, kita hantu mulai shake ya besok, besok, besok, nggak bisa, sih, wait a second, wait yeah. a second ya, sih. Tidak boleh itu ya Pak ya ya Eh, ada kamiu Gimana Ini gak bisa dibawa lagi Sedotan WC lagi Gak mau Terus, what should I do? Lewat sini mm -hmm, Lewat situ Apa lagi, Bapak? setidaknya kita muncul dari sebelah kanan saja. aduh sisaan tidak ada. Oke, okay, so far so good. Tapi ini kemana? Ya? Aduh, masih ada ruangan di sebelah sana. Stay crownya. main di sini? Jangan menginjak pecahan kaca. Oh, tidak tidak tidak ke sini kita lihat dulu apa yang akan terjadi tidak ya tidak kesini ya jangan dong kami anak baik kami. Oke, okay, bye, bye, bye, bye, oke, okay, bye. Hati-hati ya. Hati-hati. Oke. Okay. <laughs> puas aku ya ketawa. Apa nih? <laughs> Bentar. Saya mau puas-puasin ketawa. Karena tertekan sepanjang dia <laughs> ya Allah itu ada misket, misketing misketing tapi karena satu momentum ah, epic moment everybody oke lanjut ya kita lanjutin sedikit itu tuh lula, lula, lula lari ya. lari ya apa nih pipa gede banget apa nih He, apa nih tiba-tiba jatuh kan saya takut apa nih itu lo liat-liatan mantai dia mana ini? mau itu apa sih? second ada don't Masuk sini nggak mungkin orang biasa dimasukin tanpa tanpa tanpa garansi. Oke, okay. baiklah. Oke okay.